Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan kami Santri Tom Biopong Divisi Pertanian guys Hari ini kita mencoba ya Ini Teknik Tanam rica lokal guys Dengan sistem cabut Nanti sistem tanamnya itu Pakai tutup cepuk Seperti nilam guys Itu nanti bisa Mengurangi stress 85% guys walaupun ditanam pas waktu panas begini nah ini nggak apa-apa guys nah ini bibitnya ini om tatang nah bibitnya ini dicabut nah prosesnya begini ya cabut dulu pilih yang agak besar nah. bibitnya banyak guys ya. ini jenis lokal ini cabe hmm. lokal masih begini guys biar akarnya enggak pada putus-putus biar enggak stres nanti sambil nyabutin gulmanya guys biar gulmanya enggak ikut anu, sama-sama tumbuh besar dicabutin guys biar yang besar lomboknya saja jadi enggak usah khawatir Takut layu atau apa kelebihannya? kalau Nanti kalau sistem cepuk hidup, guys, 85% itu bisa mengurangi stres. Biasanya, kalau langsung tanpa manual, tanpa tutup, itu nanti banyak yang mati, guys. Ini biarpun panas begini, kita berani ya. Kita habis ini, nanti setelah pilih bibit ini, kita tanam, guys. Ya, oke, ikuti terus ya, ikuti terus channel kami, guys. nah ini guys ya jadi sistemnya begini nah, toh nah, setelah ditanam begitu langsung ditutup kembali nah. Nah, ditutup ya ini seperti ini guys nah, banyak nah, jadi ditanam gini begini aja nanti tiga empat hari tutupnya dibuka nah. Nah. ini guys ini yang baru dibuka, guys ya. Nah, ini baru dibuka, langsung hidup. Nah. Nah. Nah. Ini hidup gitu Ini biarpun panas begini, nggak apa-apa tanam saja nah, begini langsung hidup kelebihannya dengan sistem pakai tutup cepuk begitu ya nah, ini sudah tiga hari empat hari ya nah, setelah empat hari dibuka takutnya kalau kelamaan nanti lembab dia malah busuk nah, begini sudah kalau sudah begini insyaallah hidup ya nah, begitu Kapan nih rencana yang sebelah ini dibuka Om? Ini kurang dua hari lagi minimal hmm. kan tiga hari dibuka Dia enggak layu itu Biasanya kalau kelamaan bisa-bisa nah, Warnanya malah layu dikuling gitu Soalnya kan nah, lembab Enggak ada oksigen masuk Begini hmm. Tiga hari perlu dibuka, cuma hari lah, jangan kelamaan. lupa tutup pinggirnya, soalnya anginnya banter di sini guys. Kalau nggak ditutupin pinggirnya malik. Coba kita di sini pindah yang sudah besar ya guys ya. Kita tes, kita coba lihat. nah ini guys ya nah ini yang pakai sistem cepuk begini semua ini 85% ya bisa nahan ini nah, jadi nggak stres ini yang sudah usia dua bulan lebih guys ya nah, usia dua bulan guys nah, nah. super super ya guys ya nah, kita coba kita lihat kita coba guys ya. daunnya guys Empat jari. berapa om Empat jari. coba kayak oh. daun jati guys ini daun cabai kan daun cabai ini? besar besar ya suburnya guys nah, itu kita coba lagi semua subur ya semua subur Jadi walaupun panas Tidak apa-apa ini tanam nah, ini Kita contohkan kembali kita tanam Ayo tanam om Sebelah situ om Super semua, ya guys ya, nah. daunnya super semua, nah. biarpun panas matahari sudah tinggi, enggak apa-apa guys, nah. ini sistem cabut ini guys, nah. jaraknya ya bikin 560 lah, nah. begini ya, tanpa pengolahan tanah ini ya, tanpa pengolahan tanah ini langsung nih para semprot tanam ini guys nah, begini aja nah, habis itu tutup pindah lagi sebelahnya terlalu nah, terus begitu guys sampai selesai ya sampai selesai nah, Coba bibitnya Om ambil satu om. Nah, begini ya nah, jadi akar aja deh, guys, akar, nah, begini, pancah begini, intispanya, biar kokoh, terus ditungkupkan, nah, sudah, tinggal, nah, oke, okay. jadi segi begitu ya, terus-terusnya hasilnya begitu guys ya, hasilnya itu setelah dua, tiki, dua bulan lebih, nah, begini ya, nah, 85% lebih ini makan ya Lebih Jadi yang tanpa apa ibaratnya Modalnya masih dikit Bingung Mau bibit langsung Nah ini bisa alternatifnya ya Boleh Oke terima kasih ya nah, Mohon doa dan dukungannya Like, subscribe-nya ya Untuk pengembangan ini channel Dan uh, bidang pertanian ya uh, Dari Tom Beobong Bersama Divisi Pertanian Om Tatang Mantap